WhatsApp Selamat datang lagi, welcome back. kembali lagi di channel gue ya Kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini sangat semangat sekali Ini hari Selasa pagi jam uh, jam 9 di gue ya Jam 9, jam 8 lewat 55 ya Hampir jam 9 sudah dan sini langsung gua record gitu kan gua baru bangun pagi di sini langsung record untuk sarapan sereal ya kan jadi ini gua bakal bikin konten baru lagi uh, tentang makan-makan kayak gitu ya kawan-kawan semoga banyak yang tertarik untuk menonton video seperti ini <laughs> nah oke okay. langsung saja di sini kita uh, siapkan uh, ini mangkok dulu ya kan? mangkok sereal yang biasa gua pakai gitu kan dan serealnya mana Oke, okay, dan ini dia serialnya yang gua ambil adalah Coco Crunch, bentuk koko di sini ya ini. Uh, lemak gizinya ya ya bisa kalian baca lah ini banyak banget di toko-toko Alfamart ya, ataupun Indomart ya di sana ya, kalian bisa beli dan sekarang juga gue baru mm, ngengah loh ternyata uh, kotaknya ini bisa dibikin juga kayak gini-gini loh dibikin uh, uh, kerajinan kayak gitu ya dibikin dari uh, bikin jadi pesawat kayak gini loh mantap kali ya kumpulkan tiga pesawat ini kok blur ya kumpulkan tiga pesawat di kemasan pokok lainnya berarti ada tiga bentuk pesawat lainnya lagi ya ini pesawatnya kayak gini nih kayak gini ya jadinya oke langsung saja tanpa basa-basi gitu kan sambil e, nanti bakal e, sambil makan bakal gua jabar-jabarin apa saja gizi-gizi yang terdapat di satu porsi sereal gitu ya oke langsung saja yang pertama dulu kita ambil serealnya ya kan ini udah gua buka ngomong-ngomong ya Kemarin udah gua makan yang gak tahan. Gua udah gak tahan, langsung gua ambil, eh, langsung gua buka buat makan nih. Aduh, ini segini, ini keba kayaknya kebanyakan ini ya. Banyak banget nih porsinya nih, kayak gini nih ya mungkin porsi kalian lebih sedikit ya nggak tahu juga gua oke okay, sip langsung saja di sini gua memakai susunya adalah susu dari Indomil ya Indomil kayak gini uh, jadi yang full cream ya ngomong-ngomong dan gua juga pernah ya makan cereal uh, gini pakai susu dan kau mantap banget manis banget <laughs> aduh sakit tenggorokan langsung itu ya terlalu manis soalnya itu kayak gimana ya Kayak eh, itu susunya itu terlalu manis terus dicampur lagi sama koko kerasnya ini yang manis banget gitu ya kawan-kawan jadi kayak nggak cocok kayak gitu ya jadi indo ini menurut gue yang pas jadi ada juga uh, orang uh, Yang campurnya susunya yang kayak gini nih ya yang pakai uh, teng teng kayak gini nih pakai gue nyebutnya pakai tank kayak gitu ya soalnya Uh, gede kayak gitu uh, wadahnya ya, jadi gua juga jarang beli yang gitu. Kayak gitu ya kan? Jadi gua pakai yang kayak ini aja, cocoknya jadi bagi kalian yang makan viral juga tulis di komen bawah, pakai yang susu bagaimana ya. Kalian ya langsung saja kita tuangin di sini, susunya juga sudah nggak aku lagi. Soalnya kemarin kan uh, gua udah gua makan gitulah lah lah ya oke segini dulu lah ya oke sih mantap dan sini uh, mikrofonnya bakal gua pindah modenya yang lebih sensitif dan gua bakal ngomong tidak seperti ini lagi tidak akan uh, senyaring ini lagi ya, soalnya sensitifnya lebih beda oke di sini sudah gua pindah ya gua pindah mode ini mode mikrofonnya jadi ini gua deketin juga mikrofonnya biar lebih jos gandos ini ya hasil rekamannya yang mantap jadi ini langsung saja kita makan waduh wow, mantap sekali langsung makan Oke, okay, ini informasi yang akan gua uh, bagiin sama kalian. Ternyata satu porsi sereal itu satu mangkok kayak gini ya, mungkin nggak sebanyak ini. Itu menghasilkan, uh, ini gua lansir dari petsecret.co.id uh, ya. Jadi di sini gua lihat satu mangkok itu menghasilkan 124 kalori ya dan 1,12 gram lemak. Dan karbohidratnya ada 27,4 gram Dan proteinnya 2,39 gram Tuh, segitu loh ya Jadi kalian, itu uh, yang kalian dapat apabila kalian uh, memakan semangkuk uh, sereal Dan itu pun kayaknya belum ditambah susunya ya Belum ditambah susu-susunya ini Dan juga satu porsi nasi putih Nah, kita bandingin Kalau kalian makan nasi putih di pagi hari Kalian akan mendapat kalorinya 135 135 kalori 0,29 gram lemak Oh lebih sedikit ya Karbohidratnya lebih banyak nih 29,3 ya Lebih banyak 2,1 uh, gram gitu ya Dan proteinnya juga lebih tinggi loh 2,79 gram ya Namun apabila ditambah susunya lagi Yang pasti seri lebih menang gitu kan Karena uh, di sini uh, mari kita lihat di sini lemaknya ada juga di sini proteinnya ada juga 8 gram ya 8 gram di sini uh, Indomilk ini jadi mantap banget jadi bagi kalian yang makan nasi bisa pindah ke sereal aja ya biar awal hari kalian lebih bernutrisi hmm, Ya semoga bener lah ya ini sarannya <laughs> okay. oke lanjut lagi oke lanjut lagi kita makan ya ini gue lebih sukanya makannya itu hmm, yang masih kerasnya ini ya guys soalnya kalau terlalu lama terendam dia akan uh, melempep gitu loh nggak enak lagi Ternyata dapat kita simpulkan juga, hmm, kalau satu porsi nasi itu terdapat dua porsi lemak. Eh, dua persen lemak, sedangkan di sereal terdapat delapan persen lemak. Ya, lebih banyak lemaknya. Ya, jadi mau program yang mau jadi gendutan bisa nih, mungkin. Oke, okay, itu dia tadi uh, konten terbaru gue, yaitu adalah sarapan pagi namanya ya. Ini sarapan pagi, nanti nggak tahu uh, makan apa lagi gitu kan. Jadi itu dulu gue sarapan serial, dan tadi ada informasi-informasi yang bisa kalian... Uh, terapkan gitu ya. Jadi kalian bisa milih uh, nanti bakal makan nasi putih ataupun makan sereal di pagi hari untuk mengawali hari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like dan juga subscribe dan juga jangan lupa coret-coret uh, aja di komentar ya. Kalian mau ngomen apa ke? Mau ngomen apa -apa, apa apa apa apa? Mau ngomen apapun silahkan ya di komentar langsung saja di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. <tos> dolphin